five four three two one one zero Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi Untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar Kita belajar untuk mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 2 Tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia Pembelajaran yang pertama Jadi kita sudah masuk nih di subtema 2 kalau adik-adik baru bergabung di channel youtube Kak Citra Kalian bisa lihat dulu subtema 1 pembelajaran 1 sampai 6 Baru kalian play untuk yang subtema 2 pembelajaran 1 ini Langsung saja ya ke materinya Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia Adik-adik pasti masih ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah tumbuh dan berkembang Manusia adalah salah satu makhluk hidup ya? Kita bertumbuh dan berkembang terus menerus Dalam gambar ini ada gambar ketika bayi sampai dewasa Pertumbuhan dan perkembangan manusia Manusia merupakan salah satu makhluk hidup Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor jadi manusia itu selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan adik-adik dari bayi, lalu balita, anak-anak, remaja dewasa, nanti ketika kita sudah dewasa mungkin uh, tinggi badan kita tidak bertambah tetapi di situ terjadi perkembangan juga, perkembangan secara emosi dan perkembangan secara pikiran manusia perhatikan gambar Udin berikut ini, apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut Nah, ini adalah gambar Udin ketika kecil ya, dikadik ya. Dari bayi yang hanya bisa digendong oleh orang tuanya, oleh ibunya, lalu bisa merangkak, lalu bisa berjalan ya. Nah, berarti di sini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan. Lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak semakin lama kita bertumbuh maka kita bisa berjalan. Ini adalah perubahan yang dialami oleh Udin dari sejak bayi. Begitu juga dengan kita. Tidak mungkin adik-adik saat kalian lahir dari kandungan ibu langsung kalian bisa jalan atau bisa lari langsung. Tidak, pastinya akan melalui tahap bayi dulu Nah, bayi nanti bisa bangun, bisa tengkurap, lalu bisa merangkak, lalu bisa berjalan Perhatikan kembali gambar Udin nih apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah gambar yang pertama Udin minum susu. Gambar yang kedua Udin sudah mulai makan nih ya. Perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Ya perubahannya adalah waktu kecil kita kadang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Adik-adik waktu kecil pasti makannya disuapi oleh orang tua kalian nah ketika kita bertumbuh dewasa kebutuhan makanan kita akan bertambah adik, -adik. jadi tidak cukup hanya minum, tapi kita perlu makan makanan yang bergizi. dan kita bisa makan sendiri, jadi kemandirian perkembangannya terus bertambah apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Pasti mengalami ya adik-adik ya Semua manusia pasti mengalami Pertumbuhan dan perkembangan Seperti Udin tadi Cobalah mencari tahu dari orang tuamu Tentang pertumbuhan Dan perkembanganmu Dari sejak lahir sampai saat ini Coba adik-adik boleh tanya Ke orang tua kalian Mah waktu kecil aku itu bisa merangkak Umur berapa? Bisa berjalan umur berapa? Lalu aku waktu kecil itu Makannya bagaimana? Nah Adik-adik bisa bertanya kepada orang tua kalian Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya Berat dan tinggi badan saat lahir Nah kalian bisa tanya Mah waktu aku lahir berat badanku berapa dan tinggi badanku berapa? Selain itu kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan Nah kalian bisa tulis nih Oh Aku lahir dengan berat badan sekian Tinggi badan sekian Aku bisa merangkak pada umur sekian Aku bisa berjalan pada umur sekian Misalnya seperti itu adik-adik Adik-adik bisa tulis tuh informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan Bertambah berat serta tinggi badan Merupakan salah satu contoh Pertumbuhan, kekuatan tangan manusia juga mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan juga Contohnya seperti yang terlihat pada gambar Edo saat masih kecil kesulitan, ya waktu kita masih kecil akan kesulitan memegang botol susu Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Jadi, kekuatan tubuh kita itu juga mengalami perkembangan adik-adik. Ya, tidak e, seperti bayi terus ya. Kalau bayi mengangkat barang sedikit mungkin berat, tapi untuk bertambahnya waktu e, kita menjadi dewasa itu kita e, bagian tubuh kita itu juga berkembang, juga kekuatannya bertambah. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui olahraga dan menari Kuat dan lemah dalam gerakan tangan digunakan dalam menari Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari Nah, di sini ada gerakan menarik tepuk tangan. Nah, kalian bisa praktekkan ya nanti ya. Gerakan pertama itu adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Jadi, gerakan pertama itu bergantian ya. Mengangkat tangan kanan dan mengangkat tangan kiri kemudiannya ya. Lalu mengangkatnya itu dengan kuat ke atasnya ya adik, adik ya gerakan yang kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan Jari-jari tangan menirukan air hujan turun Jadi setelah tadi ya tangan kanan tangan kiri naik ke atas lalu diturunkan Jari-jarinya digerakkan seperti menirukan air hujan yang turun Gerakan yang ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping Nah Ya, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan atau tekuk ya adik-adik sehingga membentuk seperti huruf U. Ya, direntangkan, lalu dibengkokkan. Gerakan berikutnya adalah gerakan keempat: gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan, jadi tangannya telentang lalu... Uh, pergelangan tangannya diputar secara perlahan-lahan gerakan yang kelima mengacungkan tangan ke depan dengan kuat lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda jadi misalnya uh, mengacungkan tangannya ke depan Membalikkan kedua tangan Telapak tangan dengan arah yang berbeda Jadi misalnya telapak tangannya menghadap ke bawah Berarti dibalikkan ke atas Ke bawah ke atas Begitu adik-adik Itu gerakannya Lalu gerakan yang keenam adalah bertepuk tangan Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan dua jari dulu, lalu empat jari, lalu enam jari, delapan jari, dan yang terakhir adalah sepuluh jari. Jadi adik-adik bisa melakukan yang terakhir adalah tepukan tangan ya setelah melakukan gerakan yang pertama sampai yang kelima. Nanti kalian bisa cari contohnya. Di Youtube ya adik-adik ya Tentang tarian uh, tepuk tangan ini Badan kita mengalami pertumbuhan Kemampuan kita pun mengalami perkembangan Pada saat kelas 1 Kalian baru belajar nama dan lambang bilangan Sampai bilangan puluhan Lalu berkembang bi uh, menjadi bilangan ratusan Di kelas 2 ya adik-adik ya dan di kelas 3 ini kita sudah belajar sampai ribuan. Nanti kalian naik lagi juga akan belajar sampai puluh ribuan Nah, kalian juga belajar uh, penjumlahan dan pengurangan. Kalau di kelas 1, penjumlahan dan pengurangannya masih sangat sederhana. Lalu berkembang di kelas 2 dan di kelas 3 ini kita sudah belajar penjumlahan uh, angka ribuan. Mari kita coba mempelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman Yuk kita pelajari adik-adik Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan Nah sekarang kita mau belajar dulu penjumlahan yang tanpa teknik menyimpan Kak Citra punya penjumlahan ini 2653 ditambah 3302 Nah kita susun ke bawah dulu adik-adik Lalu kita uh, jumlahkan dari satuannya Ingat ketika kita membuat uh, penjumlahan bersusun ke bawah ini Cara pendek ini harus diletakkan sejajar Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan Ratusan dengan ratusan Lalu ribuan dengan ribuan Kita jumlahkan dari belakang adik-adik 3 ditambah 2 Ya 5 5 tambah 0 5 6 tambah 3 9 Lalu 2 tambah 3 Ya 2 tambah 3 adalah lima berarti hasil penjumlahan ini adalah lima tidak ada teknik menyimpan ya. kita masih punya contoh lagi nih kerjakan latihan berikut ini ya. Kak Citra punya penjumlahan ini Nah sebelum Kak Citra bahas Kalian bisa uh, pause dulu untuk video Kak Citra ini Kalian coba kerjakan soal dari Kak Citra ini Ya baru nanti kalau kalian sudah menjawab Kalian play lagi Kita cek bersama-sama apakah jawaban kalian dan jawaban Kak Citra benar 3 ditambah 4 sama dengan 7 9 ditambah 0 Ya, 9, 6 ditambah 2 8, lalu kita beri tanda titik 1 tambah 5 6, berarti hasilnya 6.897 Soal berikutnya, 4.025 ditambah 1.102 Nah, kita tambahkan nih 5 tambah 2 ya, 7, 2 tambah 0 Ya 2 0 1 1 4 tambah 1 5 berarti hasilnya 5127 Soal berikutnya adik-adik 7143 ditambah e, 1602 3 ditambah 2 5 4 ditambah 0 4 1 ditambah 6 7, 7 ditambah 1, 8 berarti hasilnya 8745 ini tanpa teknik menyimpan. Nah sekarang kita belajar untuk penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh di sini Kak Citra punya penjumlahan 1200 ditambah 2.900 ya Sama seperti tadi caranya kita jumlahkan dulu satuannya yang paling belakang dulu satuan dengan satuan 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0 2 ditambah 9 berapa adik-adik 2 ditambah 9? Ya 2 ditambah 9 itu 11 Kak Citra maka kita menulisnya di sini bukan 11 tapi kita tulis dulu angka akhirnya. Angka akhirnya adalah angka satu, maka angka satu yang di depan tadi 11 ya, adik-adik ya, kita simpan ya, kita simpan di depan sini ya, kita jadikan ribu, e, apa, tuliskan di atas ribuannya ini, berarti nanti kita jumlahkan 1 tambah satu, dua tambah dua. 4 jadi hasilnya 4100 ini yang namanya teknik menyimpan kita lihat contoh yang lain adik-adik di sini ada penjumlahan 5176 ditambah 4328 kita jumlahkan dari satuannya dulu 6 ditambah 8 adalah ya 6 ditambah 8 itu 14 Apakah langsung kita tulis 14? Tidak adik-adik kita tulis angka yang terakhir yaitu angka 4 Lalu angka 1 nya kita simpan di depannya ya Di depan penjumlahan yang ini Berarti di atasnya dari penjumlahan yang 7 ditambah 2 Nah sekarang kita jumlahkan yang ini 1 ditambah 7 8 8 ditambah 2 10 Berarti kita tulis di sini, Ya kita tulis 0 Lalu kita menyimpan 1 1 ditambah 1 2 2 ditambah 3 5 Lalu eh, depannya kita jumlahkan lagi Karena tidak ada yang menyimpan ya 5 ditambah 4 sama dengan 9 Jadi jawabnya yang ini adik-adik Lalu kita coba lagi ya 5.730 ditambah 2.419. 0 ditambah 9. Ya, 9. 3 ditambah 1. 4. 7 ditambah 4. 7 ditambah 4. 11. Maka kita tulis 1 dan masih menyimpan 1. Nah, di sini ya. 1 tambah 5. 6. 6 tambah 2. 8 Jadi hasilnya 8149 Nah ini contoh soal yang terakhir ya 4729 ditambah 2863 9 ditambah 3 sama dengan, Ya 12 kita tulis 2 Menyimpan 1 1 tambah 2 3 3 tambah 6 Ya 3 tambah 6 9. Lalu 7 ditambah 8 7 ditambah 8 itu 15, maka di sini kita tulis berapa Adik-adik? Ya, kita tulis 5. Lalu masih menyimpan 1. 1 ditambah 4 5. 5 2 7. Maka hasilnya di sini 7, berarti jumlah semuanya adalah 7592 Begitu adik-adik cara penjumlahan dengan teknik menyimpan Nah demikian tadi adik-adik untuk pembahasan di mata pelajaran tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran yang pertama untuk adik-adik di kelas 3. Jangan lupa ya untuk kalian terus rajin belajar dan jaga kesehatan kalian. Nah, ikuti terus video pembelajaran di channel Kak Citra karena setiap hari Kak Citra akan upload video baru untuk mempersiapkan kalian dalam belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Tuhan memberkati.